Hati-hati Euro USD berpotensi terkoreksi. Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan Euro US terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Perhatikan jika pergerakan EURUSD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,18595 sampai 1,18460, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga EURUSD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.18967. Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.18460 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.18243. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212